selamat karena parung ini kebejaan dorong-dorong bu dorong-dorong? dorong-dorong antara Fifa Duna pos <t -t <hundred rabbit> ampun dorong Ibu. Saya izin lu Turun patul. lagi, Pak. Mundur lagi, Pak. tolong ya mundur lagi. ya tidak tahu and <laughs> Pendawaiku, pendawaiku, pendawaiku, zoom <laughs> ahh <laughs> That's yeah, a bad bug. Mana Menyambut Pak Presiden. Alhamdulillah ah. pasti sama Pak Presiden kita ngecek di sama sama Pak hai, nah hai, harga turun. Nah, ini baru kejadian hai, uh, hai, lebaran harga-harga mulai turun. hai, harga hai, hai, merah, hai, putih, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Alhamdulillah hai, hai, hai, hai, bagus hai, hai, hai, terkait dengan dialog dengan uh, mananya para uh, pedagang saat ada sesuatu penjualannya meningkat karena mungkin ya di samping bulan ramadan mereka sudah sudah mulai siap siap untuk ya, ke besarannya siap siap lagi yang jualan baju kalau bumbu bumbu kan memang masih dibutuhkan harga baju baju baju itu ramai minta <tik> foto, haciendo... Oke, kece, kece, kece. Wah, kok patah-patah banget? Jangan Oh, iya, yeah, yeah. no, no, no. ini nih nih, lama I don't know. cabai rawit yang sebelumnya 80-70 ribu Kelor, pak yang sebelumnya di atas 30 kemudian bawang putih 24-25 ribu pak 24-25 ribu 24 ribu kemudian 2, ayam 8, putih, 24, tiga 32 32 ini mau lebaran turun semua turun semua mungkin pasokan banyak sehingga menyebabkan ini cuma, baik. kalau ada yang, ada sekarang banyak bisa naik turun cepat jadi darahnya ada alhamdulillah Alhamdulillah, Lebaran, ekonomi harga turun, alhamdulillah pertama kali. Ya kalau harganya turun, artinya pasokannya banyak. Banyak. Karena seperti itu. Ya. banyak, masukan banyak, artinya harga pasti turun. Karena tadi harganya turun-turun, ya artinya pasokannya banyak. tinggi Pak Mas sampai lebaran ya Pak? Iya? aman sampai lebaran. Iya, ini kan tiga 2 minggu kayak kira Insya Allah Pak Tuhan Insya Allah, Pak Tuhan Turun terus Beras juga turun dikit Ain turun nah, Masyarakat, bukit, eh? anak-anak Bukit semuanya nanti Apa uh, Utamanya yang menjadi tujuan-tujuan bukit -tujuan Jawa Tengah, Pak Jawa Timur, Nur Jawa Barat, Benur semuanya memang harus bersiap-siap karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama. tahun kemarin 86, ini 123 juta hati-hati angka ini hati-hati saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri Bumn yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota untuk menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123.000 Yeah. Kalau, cekan, yeah. kong -kong. Kalau cekan, terakhir, ya, Terakhir, eh, terakhir. Hey. Oh, Toko yang konstruksinya juga selesai ini menjelang lebaran Dia akan dibuka kembali di dimanfaatkan dalam rangka mengurangi kemacetan. Setelah nanti lebaran baru dicek lagi Siap kasunaga gunung secara ya 是<音> Go, go, go, go. Go, go, go. Adonan, Bo, Ilham, Bo, Bo. Gua maju lagi, Bo Bo. Taruh tombol bit tiramanya. Aku pancah G connection. Saya saja ini maju, ya. Nasih maju ah. ya. Juga sama